yang di pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Allah berikan mereka akidah yang kuat. Yes. Allah berikan mereka kesabaran dan mudah-mudahan mereka bisa isek dengan Islam mereka. Karena mereka kasihan ya. Transportasi yes. juga seperti ini yang sangat berat ya. jalan darat. ya Jalan darat. Jalan darat juga saat Lebih. ini juga ditutup ya. Ditutup karena uh, ada wabah COVID-19. Pun jalannya jelek kan, ya. ya. tetap rusak ya. Berapa jam Ya. Kita 15 jam dari Sampurna ya, dari Sintang ke Padang 15 jam. Ini kita tidur di di masjid ini motor kemudian mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari Allah, Amin. dapat pahala. Ya. kemudian mursinin. para donatur, para mursinin, mereka diberikan rezeki yang luas oleh Allah SWT wa taala, kemudian diberikan barokah harta mereka, diangkat Amin. derajat mereka di sisi Allah, diterima amal mereka. Kemudian sampai ke langit bawa oleh para malaikat Amin, dan mudah-mudahan mereka dijauhkan dari para bahaya oleh Allah subhanahu wa taala. Salam kami dari sintang Kalimantan Barat bersama tim dakwah pedalaman sintang Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.